Hai, jadi hari ini aku bakal review hasil hasil kerja keras ke kita bareng teman-teman yang ada di server dalam proses pembuatan sekolah ini. Teman-teman, oke, okay. jadi kemarin ke, uh, kalau kalian lihat itu sekolahnya masih 60% atau enggak 70% jadi, teman-teman. Dan itu aku pause atau aku stop record karena aku takut hard diskku penuh, teman-teman. Jadi biasanya setelah recording, aku biasanya langsung delete recordannya. Uh, uh, maksudku gini-gini, jadi aku ngedit dulu, setelah ngedit dan setelah aku ekspor nah, biasanya aku langsung delete hasil recordannya itu, nah sekarang uh, uh, selagi selama offline, aku ngerjain ini sampai sampai selesai terus, sempat ada konflik juga, bukan konflik sih, lebih tepatnya ada kritikan, kalau Uh, ukuran kelasnya kok kayak beda-beda gitu yang ini 4 ini lima ini enam waktu itu ke, uh, jen, uh, jumlah jendelanya uh, jadi kita rombak lagi dong jadinya sekarang udah udah rapi jadi di sini kita sudah uh, udah bikin bendera juga di sini kita sudah bikin pohon di sini kita sudah kasih nama untuk uh, step kelasnya. Jadi, tiga kelas ini aku tadinya pengen bikin kelas biasa, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, kan teman-temanku kebanyakan animator, ya kan? Animator, modeler, uh, atau modeling uh, yang bikin-bikin model gitu, sama render maker. Jadi, aku putusin untuk membuat uh, sekolah ini menjadi sekolah animasi. Jadi, di sini sudah disediain kelas-kelasnya ada kelas 1, kelas animasi, kelas 2, kelas modeling dan kelas 3, rendering. niatnya sih gini, niatnya sih gini. Uh, animasi kan termasuk yang paling susah ya kan? jadi uh, jadi kelas 1 ini kelas render. oke, okay. nanti aku bakal coba diskusi lagi sama teman-temanku yang ada di server. nah kita bakal review dulu isi kelasnya. di kelas animasi, uh, di gini. jadi setiap kelas itu, di uh, interiornya sama. jadi kayak gini nah, Aduh, jadi kayak gini sih kelasnya. Ada papan tulis warna hitam, terus di sini ada lampu-lampu juga. Oh, ini dipasangin uh, lantern sama dia karena ininya lagi uh, dia pakai dia pakai untuk lampunya jadi agak susah gitu oke okay. terus dia pakai dia pakai dia pakai dia pakai dia pakai dia pakai dia pakai dia pakai dia pakai dia pakai Kenapa beda, warna warna bangkunya beda? Karena aku gak bisa nemuin lagi bercuat di sekitaran sini, jadi ya udahlah ya. Terus di sini ada kelas render, oke? Okay. Sini ada kelas render kita ini dulu misi, sama aja sih desainnya. Nah di sini juga ada redstone lamp yang pakai daya sensor, cuma ujung-ujungnya dipakein uh, ini juga lantern sama temenku Di sini ada ruang guru, ruang kepala sekolah dan ada ruang favorit anak-anak uh, sekolah itu adalah ruang UKS <laughs> kita sedai, kita sediain juga ini siapa tahu ntar ada yang sakit uh, pas lagi upacara ya kan di sini juga ada tiang bendera yang tadinya tiang benderanya aku pengen taruh di sini di uh, di atas kelas cuma kayaknya aneh jadi akhirnya temanku ya, giniin gini sebenarnya di situ juga ada udah ada bendera tapi ya nggak apa, -apa lah, ya jadi posisi sekolahnya ini tuh dekat sama rumah temenku yang di sana jadi kita kita sekolahnya Rada jauhan dikit sih oke okay apa-apa lah ya agak jauh dari masjid sama gereja juga ya nggak apa-apa lah ya tapi ya udahlah ya uh, btw buat yang nanya ini trims ini plagiat uh, sand SMP ya enggak enggak enggak ini bukan plagiat SMP teman-teman kita nggak ada niat pengen plagiat SMP atau gimana ini bener, bener uh, ini beneran ideku sendiri aku pengen bikin sekolah uh, aku pengen bikin sekolah Minecraft gitu, cuma kita beda teori, kita beda teori pembelajaran. Jadi kalau di sains SMP itu kita apa belajarnya itu tentang ya tentang biologi apa itu tentang Minecraft. Kalau ini kita belajarnya animasi Minecraft teman-teman. Jadi gitu, jadi itu filosofi dari sekolah ini. Yang jelas ini nggak ada hubungannya sama sains SMP. Buktinya uh, desain kelasnya aja kita Kita ala kita kita nggak samain sih wajar Karena takut dikira plagiat juga kan Nah Oke okay, Kira-kira kayak gini bentuk kelasnya Dan oke okay, Untuk seragam sekolahnya gimana bang Untuk seragam sekolah sudah ada yang ngatur uh, Jadi seragam sekolahnya itu diatur sama si uh, konik ya kalau salah ya. Jadi kita uh, desain bajunya sudah diurus sama si konik Jadi kita tinggal ngasih skinnya aja Ntar dia yang ngedit nah untuk nama sekolahnya apa untuk nama sekolah sebenarnya kita belum menentuin juga nama sekolahnya apa yang jelas di sini ada kayak pa apa tuh kayak papan nama untuk sekolahnya gitu ya jadi ya begitu aja dan ini abaikan aja yang ini karena ini ya emang ya, emang kayak gini sih karena ya namanya Minecraft ya nggak pengen bikin papan tulis tapi nunggu sama yang ini jadi nggak bisa jadi ya begitu deh gak apa, apa lah ya lagian ini juga ketutup nantinya oke okay. Jadi ya gitu aja sih kagak ada yang bisa gue review lagi. Biasanya itu ada pohon untuk hiasan doang. Dan untuk kantin, kantin kita belum bikin. Tapi uh, karena ini sekolah Minecraft ya, jadi kagak ada kantin-kantinan. Tapi nggak tahu nih menurut teman gue gimana mau nambah kantin atau cemana. Oke. Okay. Untuk guru animasi, guru modeling dan guru kelas, uh, guru guru rendernya siapa aja? Untuk guru animasi udah kita tentuin siapa aja. Nanti uh, apa? Aku tulis aja di deskripsi karena aku malas jelasin atau mumpung durasinya masih panjang ya udahlah ya. Oke, masih pendek jadi ya udahlah ya. Jadi untuk guru animasi uh, kita tentuin si Fabian Rega YT atau link channel ada di deskripsi. Nah, terus ada lagi guru modeling XRXZX, link channel juga ada di, di deskripsi. Tapi sekarang uh, nama channelnya diganti jadi Zenimation jadi ya nggak apa-apa lah ya. Oke. Okay. Terus, untuk guru rendernya ada fried tofu atau uh, Rezi Nah, link channel juga ada di deskripsi. Dan ya, itu-itu dia guru nama-nama uh, uh, gurunya dan siapa aja gurunya. Nah, di sini nanti kemungkinan kita bakal bikin kantin teman-teman, kantin yang melayang. Kantin apa namanya? Uh, coba gue pikir dulu ya. Uh, kita diskusi sama teman-teman dulu, uh, guys. Gue jadi punya ide. Kita bikin kantin melayang, kantin kantin melayang. Kantin, kantin, oh, kantin di ini, kantin kantin kantin di atas air. Tolong, tolong, tolong, oh, tolong, elep, elep, elep, elep, elep, elep, elep, Kita bikin kantin di atas air. Kalau ada yang setuju, ya silakan aja sih. Aku cuma aku cuma ngusul ide di sini, jadi yang lain cuma kerja. <laughs> Intinya kayak pasar biasa aja sih, yang namanya kantin sih. <laughs> nge... -nge nah ini, ini, uh... ini, ini, ini, ini, ini guru animasinya nih yang lagi melayang-layang ya wajar sih, karena pingku je agak jelek di sini jadi ya udah oke, okay, jadi kayaknya segini aja untuk review, uh, review sekolahnya jadi, yes cuma gini doang, kagak ada yang bagus dari sekolah Halo, kita aduh, jangan digedik bapak <laughs> tidak ada kantin tidak bagus <laughs> ya, na ya nanti, kan, ya kan bilang aku cuma ngusul ide doang kalau masalah bikinan kartunya Belakangan aja, siapa yang mau bikin ya silahkan Jadi ya, sekian dulu untuk video kita kali ini Karena kita coba e, bikin nge-review sekolah e, aja Ancurin, ah, Kita udah jelasin Isi-isi ah, uh, ah, kelasnya ah, Jadi ya udahlah ya Oke okay. Bye-bye Oh iya, jangan lupa subscribe apa -apa. channel teman-temanku yang ah, ada di deskripsi ah, ah, ah, Oke okay. ah, ah, ah. yeah.